Halo sahabat, selamat datang di channel tutorial official, nah di video kali ini aneh mau kebagian tutorial yaitu cara melakukan tes ping game online di android Tapi sebelum lanjut kita ke tutorialnya, bagi kamu yang baru bergabung di channel tutorial official, jangan lupa untuk berlangganan juga ke channel tutorial official dengan cara menonton tombol subscribe Dan ini dia cara melakukan tes ping game online di android Baik sahabat, untuk cara melakukan tes ping game online di Android, langkah pertama kita buka terlebih dahulu aplikasi Google Chrome-nya ya sahabat. Baik sahabat, jika sudah terbuka aplikasi Google Chrome-nya, langkah selanjutnya kita tekan di pencarian atau kita klik di pencarian, kemudian kita ketikkan di sini ping test. Oke, jika sudah, kemudian kita langsung cari saja ya sahabat. Nah sahabat jika sudah terbuka di sini ada banyak sekali website yang menyediakan ping test game online. Nah untuk saran aneh uh, kamu pilih saja di sini www.meter.net ya sahabat ya pingtestmeter.net yang ini sahabat ya. Kita klik yang ini pingtestmeter.net. Bagi sahabat jika sudah terbuka websitenya kemudian langkah selanjutnya kita klik start ping test ya sahabat ya kemudian kita tunggu sampai selesai nah sahabat untuk melakukan tes ping yang pertama ini itu belum stabil ya sahabat ya kamu harus melakukannya dua kali atau tiga kali bahkan empat kali sahabat untuk menyetabilkan terlebih dahulu sinyal kamu sahabat ya kamu harus melakukannya dua kali atau tiga kali atau empat kali sahabat nah sahabat di sini ada banyak sekali hasil dari start ping tes game online nya sahabat Nah, di sini kamu bisa melihat median ya sahabat ya. Nah, di menu median ini jika nominalnya di bawah 100, maka ping game online kamu stabil ya sahabat ya dan kamu bisa push ranket sekarang juga. Oke. Okay? Nah, sahabat itu dia cara melakukan tes ping game online di Android ya sahabat ya tentunya tanpa aplikasi tambahan.